Kita merasa bahagia sekali ya Alhamdulillah BBL mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang cerdas Amin BBL lagi ngemil persahabatnya Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun It's Bitterty Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Dicariin, ternyata lagi ngemil di pojokan Ngemilnya keripik pula Masya Allah, tabarakallah Jangan tanya si R gua dapet dari langit dor Katanya tuh ya <laughs> Ini sih good banget ya kebahagiaan untuk warga Konoha Masya Allah Mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan kita semuanya Amin Kemudian persahabat ya kita mendapatkan info terbaru nih Langsung dari Bunda Lesti Bunda Lesti Hari ini persahabatnya sedang berada di Dusun Bambu di kota Bandung, persahabat. Wow, diam-diam seharian tidak terlihat ternyata udah ada di Bandung, persahabatnya tepatnya di Dusun Bambu. Ini keren banget ya, Masya Allah. Kejutan apa lagi yang akan disuguhkan. Mudah-mudahan ada kabar baik, kabar gembira yang kita dapatkan. Amin. Momen ini diunggah kembali oleh akun sahabat.deing. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Eh, udah di sini aja katanya tuh, Masya Allah. Hingga komentar pun banyak sekali. Ya, diberikan kita lihat dari akun Nurina Ida mengatakan Pantesan sepi Sudah di Bandung aja Tuh Bunda Lesi sudah di Bandung aja nih bersahabat Sama tim dan pastinya Dengan keluarga besar Ini luar biasa Kita lihat juga bersahabat ya Dari akun SivaG5039 mengatakan Iya udah di Bandung ya Adem banget kayaknya tuh Dari akun Siti Aisyah Tulis juga ikut menanggapi Waduh, udah di Bandung lagi. Waduh, Masya Allah banget ya. Warga Koroha seneng banget nih, mendapatkan info terbaru dari idola kesayangan kita. Kita lihat juga di unggahan igasnya Bagas terbaru, persahabat. Bagas di lokasi yang sama nih, persahabat, ya, di Dusun Bambu. Wow, ini pemandangannya keren banget, persahabat ya. Semoga apapun yang dilakukan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kita tetap support dan dukung yang terbaik untuk idola kita. Selanjutnya, para sahabat disimak juga di akun Star Voting Team. Ada sebuah kalimat yang diposting. Perhatikan dan disimak. Yuk guys, streaming lagi vlog LA atau RB. Dan juga karya musiknya di semua digital platform music. Dan diingatkan lagi, lakukanlah apa yang sesuai dengan isi hati kalian. Kita ini, one nation, one spirit, dan one future. Together is... <tuh> together to stronger. Dobra ya. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid untuk warga Konoha karena vlog terbaru itu sudah disuguhkan lewat channel YouTube Leafster Entertainment. Sama-sama persahabat ya. Kita dukung. Kita tentunya mensupport yang terbaik untuk karya-karya dari tim Leafster Entertainment. Perhatikan juga di kalimat yang dituliskan. Melangkah bersama walaupun berbeda-beda pemikiran ibaratkan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua Tuh diingat persahabat yang walaupun pemikiran kita beda-beda Tetap persahabat ya kita tetap satu tujuan Mendukung, mensupport Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga diunggah selanjutnya ada kabar yang sangat membanggakan Ini datangnya dari Abangan Skor L ya Perhatikan deh untuk kabar bahagia ini Mengenai single terbarunya Lesti Alhamdulillahnya persahabat 4 minggu sudah 17 juta kali ditonton dan video musik terpopuler nomor 89 di dunia. Bangga nggak tuh warga Konoha. Single terbarunya Lesti, sekali seumur hidup. Ini ternyata video musik terpopuler nomor 89 di dunia. Ini Masya Allah banget ya. Alhamdulillah masih trending dan terpopuler. Di dunia nomor 89, kita bangga, kita bahagia, dan kita patut bersyukur mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cirukan vitamin terbaru, dan kabar baik berikutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel LipoTV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya.